hati ini, belum bisa pergi menangkan dirimu kini telah pergi tinggalkan cintaku sendiri sini mengapa kini baru ku sadari cinta ini Ku mengerti Engkau bukanlah untukku Pergilah dirimu Jangan pernah kembali Untuk cintaku Mengapa kini Baru ku sadari ini bukan milik diriku mengapa kini baruku mengerti engkau bukanlah Ini belum bisa pergi, menangkan dirimu kini telah pergi. Tinggalkan cintaku sendiri, sini mengapa kini? Baru ku